Halo teman-teman semua Jadi sekarang saya sedang camping Dan mau sekalian review Center Cian Sky K3 versi 2.0 Jadi center Cian Sky K3 ini ada dua Yaitu center K3 yang pertama Dan ini center K3 yang versi 2 .0 atau 2.0 Bentuknya sebenarnya sama sih nggak beda dengan center K3 yang pertama, cuma di sini saya melihat ada perbedaan di tombol switch modenya di sini, seperti ada LED-nya ini ya. untuk lumernya 2000 lumen dan untuk jarak sorotnya 700 meter. jadi untuk K3 versi yang pertama itu 600 meter jarak sorotnya, dan untuk Cian Sky K3 versi 200 ini 700 meter teman-teman jadi 100 lebih jauh dari K3 versi pendahulunya yang spesial adalah ini ada mode ECO yang dua lumen itu bertahan hingga 400 jam 400 jam itu sekitar 16 hari lebih wow hmm. asik sekali Daripada kelamaan, mending saya akan unboxing saja. Jadi karena saya sedang camping, di sekalian camping nanti malam biar sorot-sorotnya di sini. gitu. Biar sekalian saya kerja untuk channel R.I.D. Yuk. Ya, jadi saya akan unboxing Center Cian Sky K3 versi 2.0 ini. Jangan lama-lama. Apa saja yang ada di dalamnya. Kayaknya sama aja. Jadi kemarin ini sudah saya buka dan sudah saya charge ya agar nanti malam saat, saat saya tes itu sudah dalam keadaan full Oke. nah ini dia yang kita dapatkan dari sudah nggak ada apa-apa lagi jadi yang pertama kita dapatkan warantikar atau kartu garansi yang bisa kalian klaim dengan 15 hari pergantian unit apabila saat datang itu unitnya tidak berfungsi atau rusak 5 tahun service, kemudian 2 tahun service baterai, ya. kemudian dapat panduan penggunaan, kemudian dapat USB Type-C. USB Type-C ini panjangnya satu meter, biasanya tuh ya, biasanya panjangnya 1 meter. Cuma bener, panjangnya 1 meter sangat panjang sekali, teman-teman. Kemudian dapat holster, holster yang ada mereknya Cyan Sky. Tuh. Kita dapat lanyer juga. Kemudian dapat orange spare cadangan dua piece. Nah, di sini juga dapat yang namanya tombol on off cadangan ya, teman-teman. Tombol on off cadangan. Jadi untuk apabila tombol on off cadangannya itu rusak, ini terbuat dari karet. Baterainya tipe 21700 Dengan kapasitas 5000 mAh Kalian bisa lihat nih Kapasitas 5000 mAh 36 volt Atau 18Wh watt Cian Sky dengan kode BL2150U Made in China Kemudian di sini ada lubang port USB Type C untuk mencar baterainya langsung di baterainya ya. Dan apabila dicas, ini ada indikator warna merah teman-teman tuh. Dan apabila penuh warnanya hijau biasanya tuh. Ini dia centernya. Di sini ada name tagnya, name tag Cian Sky. Kalian bisa pandang ini Gegah sekali teman-teman Wow Reflektor Semua reflektor LED-nya ini menggunakan SFT40 ya teman-teman ya Mantap Kemudian dapat klipnya juga nih, klipnya ini bisa dicopot, tapi nggak akan saya copot. Kemudian tombolnya ada dua, tombol on off dan tombol pergantian mode. Oke, akan saya copot nih. Springnya lumayan bagus, jadi nggak cepat ke dalam. Beda dengan spring yang biasa. Di sini ada orange spare. Nah, di sini juga ada orange spare-nya. Nah, kemudian ini dia drivernya kelihatan. Nanti kita pasang lagi. Jadi Jian Skai K3 versi 2.0 ini ada enam mode ya totalnya. General mode ada empat dan spesial mode ada dua. Jadi begitu dinyalakan langsung ke masuk ke mode low. Terus untuk penggantian mode di sini low, medium, high, turbo. Terang banget. Nah kemudian untuk masuk ke mode spesial modenya untuk strobe dan juga echo langsung tekan lama. Langsung ke mode ini, mode esonya ini, teman-teman. Ini kalau malam seperti apa, ya. Kalau siang seperti ini, tapi entah kalau malam itu pasti akan lebih terang lagi. Coba kita nanti malam akan tes ya, apakah bisa digunakan mode ECO ini atau gimana. Dan mode ini bisa bertahan hingga 400 jam, teman-teman ya. Wow. Ini sih terang sih kayaknya sih Terang sih Kalau untuk baca-baca buku dan sebagainya bisa Ya. Untuk masuk ke mode strobo nya Tekan lama Nah Langsung masuk ke mode strobo Begitu langsung Begitu tekan lagi langsung ke mode low Iya gitu Ya, teman-teman. Jadi saya akan tes Cyan Sky K3 versi 2.0 atau versi 2.0 di sini ya. Jadi saya akan tes dulu Cyan Sky K3 yang versi 2.0 dan nanti selanjutnya akan saya tes kedua Cyan Sky K3 ya yang pertama dan juga yang versi 2 ini. Untuk mengaktifkannya Cyan Sky jadi ada dua tombol, di sini ada tombol power, langsung ke mode low tuh. Nah untuk ganti mode di sini ada tombolnya, tombol ganti mode. Untuk low nya itu output 30 lumen, runtime-nya itu atau jar atau ketahanan baterai mencapai 66 jam. Kemudian untuk distensi atau jarak sorotnya 42 meter ya, 42 meter Lumayan jauh ini 30 lumen 62 eh, 30 lumen 42 meter Untuk intensitas Cahaya kandelasnya itu 441 Kandela Nah kemudian Saya naikkan ke mode medium Nah mode medium nih Mode medium ini 150 lumen Dan Untuk nya 16 jam. Jadi kalian kalau menggunakan mode medium ini bisa bertahan hingga 16 jam. Jadi kalian bisa menggunakan senter ini seperti ini nih. 16 jam nih. Wow. Ini keren sekali. 150 lumen sih. Terang segini teman-teman. Kayak yang bukan 150 lumen loh ini loh. Nah kemudian untuk distensi atau jarak sorotnya ini 200 meter. Ya. Kemudian untuk intensitas cahayanya 9.802 candela. Wow, lumayan jauh ya. Udah sembilan ribu ini. Kemudian untuk mode high-nya nih, mode high-nya ini mode high nih. Nah, mode high ini 450 lumen ya outputnya empat ratus lumen. Untuk runtime-nya ini 4,5 jam atau empat jam 30 menit ya, Weiss, ini udah terang sekali nih, sangat terang sekali. Kemudian untuk jarak sorotnya 336 ratus meter. Nah, untuk kandelanya ini udah 28.561 puluh delapan Ya maksudnya untuk intensitas cahayanya 28.560 puluh delapan hmm. Kemudian ini yang mode terakhir yaitu 2000 lumen. Nah ini mode turbonya teman-teman. Mode turbonya ini bertahan hingga dua jam. Wow. <laughs> ini sangat terang sekali itu. Oh wow. kalian bisa lihat ya. Sangat terang sekali. Wih bertahan hingga 2 jam. Untuk jarak sorotnya itu 700 ratus meter teman-teman. Bulat banget ya pantesan. oke, mantap nih. Kemudian seperti biasa tinggal klik yang lama. Nah, dia akan mode strobo. Yang nah, mode strobonya ini 2000 lumen, teman-teman, strobonya tuh. Kemudian klik lagi langsung ke mode strobo uh, turbo. Itu tadi untuk mode general dan strobonya. Jadi, untuk masuk ke mode ECO yang dua lumen hanya dua lumen saja tapi bisa bertahan hingga 400 jam ini yang saya bahas tadi kenapa bisa bertahan sampai 400 jam yaitu ada mode ECO yang hanya dua lumen saja nah untuk cara masuknya itu di posisi mati seperti ini posisi off tekan tombol switch pergantian mode kemudian tekan tombol on off nah ini dia untuk mode SO ini 400 jam nih ini kalau misalkan buat jalan atau buat sorot-sorot di rumah ini cocok banget bisa hmm. bertahan setengah bulan lebih boleh dicoba sih nanti akan saya coba uh, apakah benar bisa bertahan hingga 400 jam atau gimana gitu. yang jelas ini kalau misalkan sampai setengah bulan aja itu sudah sangat wow sekali nih karena mode ISO ini tuh terang nih teman-teman. Jarak sorotnya itu bisa mencapai berapa meter? Ada 5 meter. 5 meteran. 5 uh, meteran lebih malah. Malah lebih-lebih 5 -lebih meter pokoknya. Ya. Uh, untuk jarak sorot 5 meter itu masih ma udah terlihat tuh udah terlihat ini low, ya mode low nya seperti ini hmm. high ini medium ini mode mediumnya nya mode medium -nya aja udah sangat terang sekali tuh, kemudian akan saya naikkan ke mode Hike ini mode hike, nih eh, turbo, wah ini turbonya, wih buset teman-teman, ini mode turbonya nih, wow, kalian bisa lihat, ini mode turbo, hmm, luar biasa. Dan e, cahayanya bulat banget teman-teman tuh, sangat bulat sekali. E, posisi ini habis hujan ya teman-teman ya, jadi mengurangi intensitas cahaya di kamera. Jadi ada kabut juga tuh terhalang. Wow, keren sekali. Gimana teman-teman? Menurut kalian tuh? Hmm. keren sekali. Dan belum step down, ya. Ini belum step down, ya, teman-teman. Ya, tuh, wah, jauh sekali, ya, teman-teman. Tuh, wah, luar biasa, Gak nyangka sih. Ini lama sekali, step downnya Ini udah step down, tuh, belum. Tapi udah panas ya teman-teman ya. udah panas sekali. Dan akan saya solot, solot ke atas coba. Tuh. Tuh teman-teman tuh. Uh. Mantap jiwa. Eh, Dan saya. Wih. Gimana teman-teman. Menurut kalian. Jadi saya akan coba. Cian Sky K3 ini untuk Jalan ke arah-arah -ara sana Dan ini nanjak ya, menggunakan Cian Sky K3 ini Di mode ECO ECO Seperti apa Dan saya akan coba satu-satu ya Jadi nanti akan saya coba mode Jalan kaki, menggunakan mode ECO, low, medium Dan turbonya Saya akan coba ya Jadi untuk mengaktifkannya itu Jangan lupa, seperti yang tadi saya lakukan, klik tombol switch mode, kemudian klik tombol power, dan masuk ke mode echo. Mode echo -nya seperti ini, dah. Dan saya akan coba jalan ke atas menggunakan mode echo ini. Apakah bisa? Dan uh, lighting-nya juga akan saya matikan. Nah, ini mati mode lighting-nya. Chat hanya menggunakan center saja, nih. Coba ya. Seperti apa Yuk let's go Wih Kelihatan teman-teman Dan ini bisa buat hiking Berhari-hari Bahkan sampai setengah bulan Ya setengah setengah bulan 24 jam ya <tuh -tuh. Keren uh. Mantap Ini dan saya akan coba Untuk jalan ke dulu ya Nah ini modelonya nih teman-teman Modelonya aja segini Dan saya akan coba jalan Untuk Modelonya Wah Modelonya ini kalau buat untuk jalan-jalan Ruang -jalan. kayak gini hiking ya Wah hmm. Hah, Cukup sekali Sangat terang ini, pokoknya Ini posisi hujan teman-teman Dan apabila bukan posisi hujan Maksudnya saya habis hujan ya Ini sih ah cukup banget lah untuk mode low-nya aja udah bisa untuk jalan atau hiking keren dan saya akan coba masuk ke mode medium ya medium untuk jalan kaki nah ini mode medium uh, mode mediumnya seperti ini dan saya akan coba jalan kaki ya dan apabila saya jalan kaki menggunakan mode mediumnya ini ini sangat terang sekali teman-teman ya sangat terang sekali tuh hmm aduh, aduh. kesandung nah, ini mode medium eh pokoknya wow. dan untuk mode medium tuh udah terlihat semua sangat terang sekali mode mediumnya ini he <tis> keren dan saya akan coba untuk ke mode hike nya ini mode hike nya nih teman-teman mode hike nya nah mode hike nya ini saya akan coba jalan menggunakan mode hike nya ya uh, jalan menggunakan mode hike nya wah ini kalau misalkan jalan menggunakan mode hike nya ini udah sangat terang sekali dan uh semua terlihat hmm, tuh Jarak sorotnya jauh banget soalnya, dan terlalu terang. Kalau untuk jalan kaki seperti ini terlalu terlalu terang. <laughs> yang enaknya itu mode medium dan mode low ya, mode low medium ya itu paling enak. Mode low sama mode medium itu udah paling enak sekali untuk jalan kaki seperti ini. Dan saya akan coba untuk ke mode turbonya. Nah, ini mode turbonya, teman-teman. Ah, mode turbonya ini sangat terang sekali, dan saya akan coba jalan ke sana menggunakan mode medium. Eh, mode turbonya <laughs> ini sangat terang sekali, dan apabila saya menggunakan mode ini terlalu terang, <laughs> ya, terlalu terang. Low, medium, high, turbo mecerot nah itu dia teman teman bagaimana menurut kalian nih untuk Cian Sky 3 versi 2.0 ini apakah worth it atau gimana menurut saya sih worth it sekali ya untuk harganya sekitar 1 jutaan lebih dan untuk mode modenya semua terpakai semua tidak ada yang mubazir antara low medium high dan turbo strobe dan juga ECO juga Menurut saya, itu bisa digunakan semua untuk kebutuhan saya. Ya, tidak ada yang mubazir. Jadi, mode-modenya itu fitur-fiturnya juga enggak ada yang mubazir, semua terpakai. Kemudian, untuk center yang ada dua tombol seperti ini, untungnya itu apabila di bagian sini panas, itu kita langsung bisa beralih di sini mematikannya. Bedanya, kalau misalkan center yang tombolnya hanya satu di sini, kemudian lumennya besar, kita menggunakan mode turbo di saat kita menyalakan karena tombol on off-nya berada di sini. Jadi menyatu tombol on off dan juga pergantian mode jadi satu. Di saat kita nyalakan ke mode turbo itu panas di saat kita mau mematikan itu sangat menyiksa jari harus pakai sarung tangan ya karena biasanya kalau untuk center yang cahayanya terang, itu pasti akan sangat panas sekali itu pengalaman saya tapi ya, pengalaman saya ya melepuh sehingga tapi di saat saya matikan center di saat kondisi panas itu membuat si jempol saya merasa pegel beberapa menit bukan hanya detik tapi beberapa menit, ya pegel sekali karena habis megang panas gitu nah kemudian kalau untuk ini, enggak kalau untuk Cian Sky K3, karena mempunyai dua tombol nah jadi tombol on off di sini ya. kalau misalkan dalam keadaan digunakan panas nih ini panas nih nah langsung ke sini nih otomatis jari kita udah nggak berani lagi ke sini ya karena di sini tombol powernya di sini nah gitu biasanya untuk center-center premium itu sebelah ekornya atau tailnya itu tidak ikut panas, yang panas hanya ini aja ya, hanya sebelah sini aja, biasanya panasnya, yang paling panas adalah di sini, ya mungkin seperti itu aja video review center Cian sky k3 versi 2.0 ini semoga kalian suka dan apabila suka jangan lupa like, dan apabila kalian suka dengan channel ini dan apabila channel ini bermanfaat silahkan subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya dan kepoin juga channel RID ya. Channel saya yang satunya lagi. Dan ini camping-camping ini untuk channel RID. Link pembelian ada di deskripsi video. Jangan lupa. Nanti lupa kalian tuh. Biasanya suka lupa. Habis lihat review ini, langsung kalian cari-cari sendiri. Repot-repot. Nggak usah. Kalian tinggal klik saja. Link pembelian ada di bawah ini di box deskripsi video atau keterangan video, oke, okay, baik.